Oke, okay. uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Halo, uh, selamat datang di Talks On by kelas Data Iqra. Perkenalkan teman-teman semua, uh, nama saya Amira. Uh, di bulan April ini spesial banget, Iqra akan mengusung tema Women in Data dalam program Talks On yang berkolaborasi dengan Art Ladies Jakarta. Oke, okay, malam hari ini topiknya seru banget karena kita akan berkolaborasi Uh, dengan judul Talks On ke-34 Ikra XR Ladies Jakarta Dengan tema Build Your Own Interactive Dashboard With Our Shiny <laughs> Oke, okay, mungkin sebelum kita mulai Talks On uh, pada malam hari ini Saya akan infokan sekilas tentang Ikra Ikra adalah sebuah perusahaan yang berfokus pada teknologi and talent development Di area data business innovation sebagai solusi enterprise data dan individu, individu profesional dan ada juga salah satu program Ikrar yang dinamakan Kelas Data. Uh, kelas Data adalah program dari Ikra yang memberikan berbagai kelas belajar data yang terbuka untuk publik karena sesuai dengan tagline kami ya teman teman-teman uh, semua Analytics for Everyone. Jadi Analytics untuk siapa aja. Dan talk on yang teman-teman ikuti pada malam hari ini juga merupakan contoh program yang ada di kelas Data yaitu live streaming webinar yang menghadirkan para professionals atau ekspertis di bidang data. Nah, selain ada kelas data, kita juga punya salah satu program yang dinamakan Solver Society. Uh, Software Society adalah program membership enam bulan dari Ikra yang fokus pada pembelajaran dan pengembangan critical thinking dan problem solving berbasis data dengan cara mengerjakan proyek bersama mentor dan komunitas dan Software Society berupaya untuk mempertemukan subject matter expert dan data entusias bersama uh, untuk bersama-sama mengerjakan uh, proyek sosial berupa proyek berupa social issue yang ada di Indonesia. Dan Beberapa benefit yang teman-teman bisa ikut eh, dapatkan jika mengikuti *software society* adalah: yang pertama, teman-teman bisa mendapatkan akses untuk mengikuti *talks on* dan *hands on*, kemudian teman-teman juga akan mendapatkan akses untuk mendapatkan materi di Ikra Digital Learning serta materi pembelajaran lainnya. Jadi untuk teman-teman yang ingin bergabung atau ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Solver Society, teman-teman bisa langsung kunjungi ikra.com/solver-society atau kalian bisa juga email kami di solversociety@ikra.com. Oke, okay, dan spesial pada malam hari ini kita berkolaborasi bersama R-Ladies Jakarta, dan ini mungkin temanya sudah pink-pink semua ya teman-teman ya. Jadi R-Ladies Jakarta merupakan sebuah komunitas non-profit sebagai wadah berbagi ilmu dan belajar bersama bahasa pemrograman R untuk perempuan dan gender minoritas. Dan R-Ladies Jakarta ini merupakan chapter dari R-Ladies Global dan r Jakarta sudah berdiri sejak, ta, uh, sejak 28 Juli 2019 dan telah berhasil melaksanakan 13 meetup yang berisi knowledge sharing serta hands-on bahasa pemrograman R serta materi uh, setiap pertemuan dapat diunggah jadi teman-teman bisa lihat semuanya bisa mendapatkan akses di githubnya R-Ladies Jakarta alamatnya di github.com slash Jakarta teman-teman bisa unduh secara gratis uh, dan bisa diunduh oleh semua orang Selain itu, R-Ladies juga aktif uh, memberikan update seputar kegiatan dan informasi lainnya melalui Twitter. Teman-teman bisa follow Twitternya di Jakarta dan teman-teman juga bisa follow Instagramnya Jakarta di @Arledisjkt. Teman-teman bisa juga update kegiatan keseruan di Arledis Jakarta dengan uh, update di YouTube-nya. R-Ladies Jakarta, serta teman-teman bisa mengikuti meetup dari R-Ladies Jakarta. Hingga saat ini R-Ladies Jakarta sudah memiliki lebih dari 800 member. Jadi teman-teman setelah ikuti sesi malam hari ini, jika tertarik bisa banget nanti langsung kita diskusi bersama Mbak Erika Siregar, selaku co-founder dari R-Ladies Jakarta. Teman-teman bisa kunjungi juga dan follow Instagram Arledis Jakarta untuk update terus uh, dan mengetahui lebih lanjut mengenai komunitas Arledis ini. <tuh> Oke, okay, tadi mungkin aku sempat menjelaskan mengenai program-program di -program BIKRA dan tadi juga kita sudah uh, memberikan informasi terkait dengan sebuah komunitas yang dinamakan Arledis Jakarta. Mungkin di malam hari ini aku akan coba mengenalkan salah satu speaker kita yang cukup spesial yang sangat-sangat spesial di malam hari ini di Talks On ke-34 ini dengan tema build your own interactive dashboard with r shiny bersama Mbak Erika Siregar Mbak Erika Siregar ini co-founder dari Arledis Jakarta nah di sesi malam hari ini kita akan belajar mengenai shiny nanti Mbak Mba Erika akan menjelaskan apa itu Shiny, fitur-fitur apa aja yang ada di Shiny, hingga nanti mungkin sedikit ada hands-on terkait contoh penerapan Shiny dalam praktisnya sehari-hari ya teman-teman ya. Dan di akhir paparan Mbak Erika juga akan menampilkan uh, gimana contoh membangun dashboard sederhana menggunakan Shiny. Nah teman-teman Mbak Erika ini uh, sudah berpengalaman lebih dari tujuh tahun di dunia data dan analytics dan Mbak Erika lulus S1 uh, Statistik Komputasi dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Jakarta, dan Mbak Erika melanjutkan S2 uh, Beasiswa Fulbright Jurusan Ilmu Komputer di Old Dominion University di Virginia. Oke, okay, uh, saat ini Mbak Erika berkarir sebagai statistisi di Badan Pusat Statistik uh, sudah dari sejak tahun 2014. Mungkin kita langsung aja ngobrol-ngobrol langsung bersama Mbak Erika. Aku Sapa Mbak Erika. Halo Mbak Erika. Halo Mbak Amira. Terima kasih Halo. banyak atas uh, undangannya dan juga atas uh, perkenalan yang luar biasa. Maaf sebentar ini ada azan. Sebentar lagi. Okay. Oke, okay, uh, Mbak Erika, mungkin aku mau mengucapkan terima kasih ya, ke Mbak Erika sudah mau bergabung dan sharing bersama kita semua di malam hari ini. Oke, okay, thank you for coming, Mbak Erika, mungkin sambil nunggu, uh, aku coba bacakan uh, rules di sesi malam hari ini. Uh, sebelum kita mulai, kita akan membacakan rules uh, sesi malam hari ini yang pertama, saat sesi talk on berjalan, peserta akan dan harus dalam mode uh, mute dan video off. Kemudian dimohon untuk seluruh peserta menggunakan nama Zoom yang sesuai atau terdaftar di goals ya, teman-teman. Dan yang ketiga, peserta yang mengikuti sesi talk on hingga selesai berkesempatan memenangkan voucher class on senilai rp ribu untuk tiga orang penonton yang beruntung pemenang voucher class on akan diundi dan diumumkan pada Jumat 9 April 2021 berarti besok ya teman-teman jam 8 malam di Instagramnya @classdata underscore ikra jadi teman-teman bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan voucher senilai rp ribu yang diundi di dan bisa kalian In, dapatkan informasinya di Instagram @classdataigra. Jadi langsung aja di follow @classdata _ikra. Dan yang keempat voucher class on dan sertifikat e hanya akan diserahkan kepada peserta yang hadiri dan mengisi feedback form uh, saat sesi talk on uh, di akhir acara. Kemudian yang kelima silakan update kegiatan talk on pada malam hari ini dengan tag dan mention ke Instagram underscore id data underscore Iqra dan at JKT, serta caption kesan kamu mengikuti kegiatan Talks on pada malam hari ini. Yang keenam, seluruh peserta diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan selama Talks on berlangsung melalui Zoom chat, chat to everyone, namun akan uh, dijawab pada saat sesi Q&A dimulai. Jadi, teman-teman, kalau misalnya sudah punya pertanyaan saat sesi paparan, teman-teman bisa langsung tanyakan pertanyaannya di kolom chat. ...dan ditujukan to everyone. Kemudian nanti saya sebagai moderator akan memilih pertanyaan berdasarkan tingkat relevansi yang paling sesuai terhadap topik yang akan dipaparkan oleh Mbak Rika. Dan yang 8 pertanyaan akan ditampung dan dijawab oleh pembicara pada saat sesi Q&A... Dan yang terakhir, moderator berhak menolak pertanyaan apabila satu pertanyaan tidak sesuai dengan norma yang berlaku, dan yang kedua, pertanyaan tidak relevan dengan topik yang sedang dibicarakan oleh pembicara. Uh, dan ada informasi menarik juga buat teman-teman semua, uh, please stay tune hingga sesi on malam hari malam hari ini selesai, karena untuk kamu yang mengikuti sesi Talks on hingga akhir acara, akan berkesempatan mendapatkan voucher kelas On by kelas Data ikhlas nilai puluh 150000 bagi tiga orang menang. Jadi untuk menangnya akan diundi dan diumumkan besok Jumat 5 Februari jam delapan di Instagramnya @classdataunderscore ik dan selain itu di akhir sesi juga akan dibagikan link pengisian feedback form sebagai persyaratan untuk memperoleh e-sertifikat. Jadi teman-teman yang ingin mendapatkan e-sertifikat ikuti sesinya sampai akhir karena nanti di di akhir sesi akan ada feedback form yang wajib teman-teman isi untuk mendapatkan e-sertifikat. Dan it, uh, selain itu, teman-teman juga bisa update kegiatan Toksonom hari ini ke Instagram so, uh, Story dengan memberi caption tentang Tokson kami, uh, tokson kami dan tag at ikra-id dan yang terakhir adalah, jangan lupa tag at Oke, okay, mungkin aku mau menyapa-nyapa lagi, Mbak Erika. Tadi mungkin sedikit putus. Mbak Erika. Halo, Mbak Amira. Oke, okay, Mbak Erika, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Mbak Amira, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Uh, boleh cerita sedikit nggak Mbak Erika? Kesibukannya apa nih Mbak Erika akhir-akhir ini? Kalau kesibukan sih yang pasti uh, saya kerja full time di BPS, jadi um, mostly sih mengerjakan tugas-tugas kantor ya. Selain itu juga di sela-sela waktu biasanya juga masih aktif mengurus di r Jakarta. Sama ada satu komunitas lain lagi namanya Jakarta Machine Learning. Uh, uh, itu semacam uh, komunitas untuk belajar machine learning bagi semua kalangan sih. Oke, okay. menarik S banget, S seru banget ya Mbak Erika ya. Jadi ada beberapa komunitas juga yang mungkin uh, kalau pada malam hari ini teman-teman ada yang tertarik, bisa langsung join ya Mbak Erika ya, nanti mungkin Mbak Erika akan beritahu bagaimana iya, cara iya. mendaftarnya Oke okay, Mbak Erika, uh, langsung aja untuk mempersingkat waktu, uh, time and place is yours. Terima kasih banyak Mbak Mira. Terima kasih banyak juga udah memperkenalkan saya tadi. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih udah join di meeting malam ini, di Topsoan malam ini. Saya izin share screen ya. Ini apakah sudah terlihat uh, layar yang saya share? Sudah, mbak. Oke, okay, jadi malam ini ceritanya saya mau sedikit uh, berbagi ilmu dan pengalaman pengalaman menggunakan shiny lebih tepatnya uh, untuk membuat interaktif dashboard. Uh, sebelumnya mungkin saya ingin memperkenalkan diri saya lagi ya karena sudah saya di slide juga. Uh, apa ya Mbak Mira ya. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak Mira saya itu uh, co-founder dari Aridis Jakarta, kemudian saya juga koordinator uh, di Jakarta Machine Learning dan juga saya uh, bekerja sebagai statistik di Badan Pusat Statistik. Jika teman-teman ingin uh, uh, kipinta dengan saya nanti bisa email atau kita bisa berteman via Twitter ataupun di Instagram. Mungkin kalau mungkin saya mau coba sedikit cerita tentang Ar Jakarta ya karena tadi sudah di mention sama Mbak Amira. Jadi Ar Jakarta itu adalah komunitas belajar bersama bahasa Ar untuk mempromot gender diversitis. Um, biasanya kita mengutamakan perempuan yang ikut kegiatannya. Kita itu biasanya kegiatannya berisi dengan hands-on, gitu ya. Jadi, kayak setiap pertemuan ada materi baru yang kita pelajari bersama, langsung nyoba ngoding dan kita memprioritaskan perempuan, tapi tentu saja laki-laki juga boleh ikut. Dan kita menerima semua level uh, expertise. Jadi, jika teman-teman tadi ada yang uh, belum pernah pakai R sama sekali, gitu, ataupun belum punya art uh, studio di laptopnya, nggak apa-apa, nanti datang aja, kita akan coba belajar bersama. Dan kita... Udah seperti yang tadi dijelaskan sama Mbak Amira, kita sudah mengadakan 13 kali Meetup. Uh, konten dari Meetup kita bisa dicek di GitHub kami di Art Ladies Jakarta. Karena semua materi yang pernah kami bahas, kami taruh di situ, dan bebas untuk diunduh oleh siapapun juga. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ikut, tapi ragu, takut misalnya ketinggalan atau sebagainya, boleh uh, ngintip dulu GitHub-nya untuk tahu kami sudah pernah membahas apa aja dan mungkin mau coba uh, pemanasan sendiri dulu. Ini ada beberapa foto-foto kegiatan kami ketika dulu sebelum pandemi, kita biasanya mengadakan uh, meeting secara fisikal ya. Tapi setelah adanya pandemi, kita pindah format ke Zoom. Jadi, um, untuk, tapi tetap bisa untuk sharing knowledge ya, berbagi ilmu. Cuman mungkin, um, untuk apa namanya ya, sensasi belajar barengnya mungkin tidak sekuat ketika masih bisa ketemu secara fisik. Tapi it's still fun, uh, Mbak Erika. Nah, ya, mungkin sebelum kita lanjutkan, uh, gue nggak kalau materi ini di full screen, Mbak. Oh, oke, okay, oke, okay. sorry, sorry, please. siap, oke, okay, sudah terlihat ya, sudah aman. Mungkin, Mbak, Oke. Okay. Uh, Baik, kita lanjut lagi. Uh, ini ada beberapa sosial media kami yang kalau teman-teman nanti tertarik untuk cari tahu lebih banyak tentang kami, bisa lihat di Twitter maupun di Instagram, karena kami biasanya posting event-event ataupun tips-tips tentang art di situ. Atau kalau ingin mendapatkan materi-materi uh, dari meetup kami yang sebelumnya, itu bisa lihat di Ataupun di YouTube, kami juga sudah punya channel YouTube. Jadi, biasanya recording-recording dari materi yang sudah ada, itu akan kami uh, post ke YouTube. Oke, okay, lanjut ya. Kita juga akan ada landing page, tapi ini masih in progress. Jika teman-teman nanti ada yang tertarik untuk join, bisa uh, join dengan register di sini, di alamat ini. Nanti kita akan invite ke dalam uh, WhatsApp group kita. Oke, okay, tadi itu aja sedikit perkenalan tentang saya. Kita sekarang langsung saja uh, ke shiny-nya. Oke, okay. okay, sebelumnya saya mau tanya dulu di antara teman-teman yang hadir malam ini, apakah ada yang pernah menggunakan R? Mungkin bisa raise hands? Ada yang raise hands nggak? Atau nggak bisa raise hands, Mbak Amira? Bisa sih, harusnya ya. Oke, okay, oke. Okay. Oh, banyak yang udah pernah menggunakan Ar Oke. Okay. Uh, berarti udah saya asumsi kan juga udah pernah menggunakan R studio ya, berarti ya. Uh, apakah ada yang pernah dengar tentang R shiny sebelumnya? Banyak juga yang mudah ya, berarti. Udah pernah pakai juga nih, kayaknya. Udah jago-jago. <laughs> oke, okay, makasih. Lumayan banyak. Uh, apakah ada yang punya experience dengan web programming? Yang tahu basic-basic web programming? Oke, okay, ada beberapa. Oke, okay, terima kasih. Kita lanjut lagi. Nah, sebelum kita masuk ke Shiny, kita sedikit uh, bahas tentang visualisasi dan dashboarding ya. Jadi, seperti yang teman-teman tahu, Kenapa sih kita harus bikin visualisasi? Nah biasanya kan itu didasari dari ketika kita punya data dan kita ingin mendapatkan insight dari data itu. Nah karena manusia itu biasanya lebih cepat nangkep kalau lihat uh, tampilan gitu atau visualisasi, makanya orang mulai membuat uh, mengubah data tadi menjadi uh, visualisasi seperti grafik ataupun uh, plot atau semacam itu. Nah sekarang gimana jika misalnya kita tidak hanya punya data, tapi banyak data, dan kita ingin uh, bisa melihat insight dari multi perspektif. Nah, untuk kasus ini, maka kita butuh yang namanya dashboard, gitu, karena dengan dashboard kita bisa uh, melihat beberapa visualisasi sekaligus, dan juga semacam snapshot atau uh, risa numbers kondisi angka terkini dengan menggunakan dashboard tadi. Nah, di sini saya tampilkan satu contoh uh, dashboard yang dibuat dengan Shiny. Ini, um, ini sebenarnya saya ambil dari uh, shiny.rstudio.com gallery, jadi ada namanya, ada galerinya RStudio, um, Shiny RStudio. Teman-teman yang ingin mulai belajar Shiny bisa nanti untuk langsung lihat-lihat contoh-contoh yang ada di situ. Oh ya, sebelumnya saya ingin... Minta teman-teman dulu sambil belajar barangkali ya. Saya sudah, nanti kan di akhir acara kita ada semacam demo ya, demo untuk uh, Shiny. Saya sudah buat code-nya sama datanya. Teman-teman barangkali bisa download di sini. Saya sudah paste di chat, itu alamatnya. Nanti kita akan coba bersama-sama. Sebenarnya saya mau coba untuk hands-on, tapi berhubung keterbatasan waktu, sepertinya mungkin nanti kita, uh, mungkin teman-teman lihat aja kali ya, saya mencobakan kodenya bersama. Nanti lebih lanjutnya bisa dicoba uh, sendiri di rumah. Oke. Okay. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu shiny. Jadi, Uh, bagi teman-teman yang tadi pernah nyoba AR, pasti pernah dengar yang namanya AR library ya. Jadi ada macam-macam uh, library di AR itu. Library itu semacam third party atau um, supporting fitur yang dia memperkaya fitur-fitur uh, yang sudah disediakan oleh basic AR. Misalnya ada di player untuk processing data, ataupun ada ggplot untuk visualisasi nah ada juga yang namanya shiny shiny ini R package atau library yang digunakan untuk membuat interaktif apps langsung dari R jadi ceritanya uh, dulu ketika belum ada shiny para ahli analisis itu ketika dia uh, membuat uh, ingin ingin memiliki ingin membuat dashboard dia harus nyari seorang web programmer dulu gitu untuk membuatkan dashboard gitu karena uh, mereka tidak terlalu Uh, bisa dengan HTML ataupun PHP semacam itu. Nah, setelah adanya shiny, mereka tuh bisa untuk mendevolop sebuah web apps tanpa perlu ngerti soal HTML gitu. Jadi uh, cukup coding dengan R terus di run, nanti si shiny ini akan um, mengkonvert uh, script tadi ke dalam uh, HTML code seperti itu. Nah, kemudian um, dia itu dibangun di atas bootstrap sehingga page-nya menjadi responsif. Di sini ada yang berpengalaman menggunakan bootstrap? Barangkali bisa raise hands lagi. Ada teman-teman yang pernah pakai bootstrap? Oke. Okay. Nice, ada Mbak Maria di situ. Nah, kalau pakai bootstrap itu nanti kan halamannya jadi, jadi responsif ya. Jadi, either nanti teman-teman bukanya pakai laptop, ataupun nanti pakai handphone, dia akan menyesuaikan dengan device-nya. Nah, nanti akan dilihat nanti efek dari penggunaan bootstrap ini ketika kita ingin melakukan um, pengaturan layout pada pembuatan dashboard. Oke, kita lanjut lagi. Oh ya, kalau teman-teman ingin tahu lebih detail tentang Shiny, itu bisa langsung saja cek di website Websitenya shiny.artstudio.com. Uh, saya akan coba lihatkan sebentar. Nah, ini ada websitenya. Di sini ada lengkap dokumentasinya, kemudian ada galerinya. Galeri ini isinya koleksi visualisasi-visualisasi um, pilihan yang udah dikurasi sama si Art Studio-nya, yang uh, bisa menjadi inspirasi teman-teman. Nah, enaknya di sini itu yang di, yang udah curate di sini, itu disediakan juga kodenya. Jadi, kalau nanti teman-teman ingin uh, bereksperimen sendiri, bisa banget nanti di sini. Buat uh, pilih salah satu, kemudian nanti uh, download kodenya dan cobaran sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kenapa sih kita harus pakai Shiny? Uh, di sini teman-teman ada yang pernah membuat dashboard enggak sebelumnya? Ada yang pernah bikin dashboard enggak? Belum? Oh, oke, okay, ada banyak ternyata. Ada tiga, empat orang. Biasanya pakai tools apa untuk bikin dashboard? Boleh diketik di chat barangkali. Ya, oke, okay. Wah, udah ada yang jago saya ini juga di sini nih. Oke, okay, thank you, ya, Power BI, Tableau, oh, dari pakai R juga, nice, nice, makasih, atas jawabannya. Um, nah, kenapa shiny? Jadi, pilihannya sebenarnya banyak ya untuk membuat dashboard itu. Teman-teman uh, bisa pakai Power BI, bisa pakai Tableau, gitu, tapi kenapa sih harus shiny? Sebenarnya, uh, kalau saya sendiri sih, prinsipnya yang pertama, karena dia free. Kalau interactivity dan animation itu ditawarkan juga sih sebenarnya sama Tableau, ataupun Power BI, ataupun uh, BI tools yang lainnya tapi Shiny memiliki keunggulan karena dia free, terus dia juga open source, teman-teman um, bisa lihat kodenya, langsung ada di GitHub-nya di sini. Ini ada kodenya, bisa dilihat sendiri. Kemudian yang paling penting adalah karena dia web-based, dia itu jadi extensible and highly customized. Artinya apa? Artinya teman-teman bisa, kalau misalnya punya basic web programming atau tahu sedikit tentang web programming, teman-teman bisa dengan mudah mengcustomize tampilannya dengan menambahkan CSS ataupun uh, meng-combine-nya dengan JavaScript lain misalnya Plotly ataupun D3. Nah selain itu Shiny ini juga memiliki banyak uh, extension libraries yang membuat dashboardnya itu terlihat lebih uh, fancy aja. Nah misalnya ada Shiny Flash Dashboard, ada Shiny Widgets, ada macam-macam. Di sini saya tampilkan link untuk koleksi-koleksi dari pendukung-pendukung library Shiny. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada banyak sekali pilihan yang bisa teman-teman pakai untuk mempercantik dashboardnya. Um, jadi, kalau misalnya ngerasa bahwa default Shiny itu belum cukup untuk membuat uh, tampilan yang eye-catching, bisa mempertimbangkan untuk menambahkan library, library yang ada di sini. Kemudian, karena dia art-based, jadi keunggulannya Shiny itu dia seperti mengawinkan Keunggulan dari web-based sama si r based tadi, dengan web-based artinya kita bisa mengkustomize tampilan. Dengan r base artinya kita mendapatkan keunggulan dari R di baliknya. Jadi, misalnya, kalau teman-teman ingin membuat suatu dashboard yang di baliknya ada suatu komputasi yang cukup kompleks, teman-teman bisa pakai fitur yang udah ada di shiny itu, eh, yang udah ada di R itu. Misalnya, ingin membuat dashboard yang ada. Penghitungan atau forecastingnya nah, nanti mungkin bisa dicari script R untuk melakukan forecasting. Itu bisa ditanamkan di back nya Nanti semacam itu, kita lanjut lagi. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan dengan shiny, atau cuman dashboard aja, atau visualisasi aja? Nah, sebenarnya lebih dari itu. Kalau teman-teman melihat -teman lagi ke galeri Shiny yang tadi, itu kita bisa bikin banyak hal. Yang pertama tentunya visualisasi ataupun dashboard, seperti yang tadi kita udah bahas. Kemudian kita juga bisa bikin statistical application, seperti ini. Kita juga bisa bikin game, ada yang bikin game ternyata dengan menggunakan Shiny, keren banget ya, kayaknya. Terus juga kita bisa uh, menjadikannya sebagai visualization apps, untuk uh, ini namanya untuk MRI, ada yang menggunakan Shiny juga untuk uh, meneliti. Hasil email otak, semacam itu. Lanjut lagi. Oke, okay, sekarang bagaimana sih cara untuk memulai shiny? Oke, okay, kita udah punya background tentang shiny, udah tahu apa itu shiny, udah tahu alasan kenapa sih harus pakai shiny, walaupun sebenarnya tidak ada, apa ya, menurut saya penggunaan tools itu kan memang preferensi ya, gitu. Nah, kalau misalnya udah... Uh, apa ya, kepincut gitu, udah ingin mencoba shiny, gimana sih cara memulainya? Nah, cara memulainya yang pertama tentu saja teman-teman harus punya sedikit, uh, harus punya pemahaman tentang R, eh uh, kemudian kalau misalnya di web programming, ngerti web programming itu akan lebih baik lagi. Nah, setelah itu, setelah teman-teman punya R di laptopnya, ataupun dan, dan juga R studio, langkah berikutnya adalah, install package shiny-nya. Nah, untuk menginstal package shiny, itu caranya tinggal mengetikkan install.packages shiny pada RStudio-nya. Nanti kita akan cobakan ya, mungkin di bagian di sesi terakhir ketika demo sekalian. Kemudian, <coughs> load library-nya, dan udah, start building your dashboard. Nah, terus, kalau udah sekarang untuk bisa mulai nulis, bisa membangun dashboard, kita perlu paham dulu komponen-komponen yang ada di balik Shiny. Nah, komponennya itu ada, kalau saya bisa bilang ada dua, seperti web programming ya, jadi ada front end-nya atau dalam Shiny disebut dengan UI, kemudian ada back end-nya yang diistilahkan sebagai server oleh Shiny. Nah, di UI ini nanti kita akan menyusun widget-widget uh, atau uh, intinya bagaimana nanti si dashboard ini akan terlihat seperti itu. Ada input, ada outputnya yang nanti akan dirapihkan dengan menggunakan layout. Kemudian ada juga server atau back-end istilahnya, itu bisa untuk menaruh logic dari aplikasinya. Misalnya nanti untuk kalkulasi, agregasi, semuanya nanti ditaruh di server. Nah di server ini juga nanti akan ditaruh yang namanya rendering output. Nanti kita akan lihat bersama tentang rendering output, Kemudian, ada lagi komponen ketiga, yaitu namanya Shiny App. Jadi, Shiny App ini yang istilahnya nanti akan mengkawinkan antara si UI sama server, sehingga mereka jadi match. Jadi, kalau saya bisa gambarkan dalam bentuk bagan seperti ini, uh, seperti, kurang lebih seperti ini. Kita load dulu library-nya, library Shiny. Setelah itu, kita buat UI-nya, kemudian definisikan servernya, nya back -end nya UI ini front-end, uh, server ini backend end kemudian combine mereka berdua, sehingga jadilah si shiny apps-nya, seperti itu. Nah, ini ada contoh, sederhana saja. Jadi, dengan uh, menggunakan contoh yang tadi, dengan UI, fluid page, terus kita tinggal mengetikkan teks, misalnya, nyobain shiny untuk pertama kalinya. Terus servernya, function input-output, terus shiny app, UI sama dengan UI, UI sama dengan UI, server sama dengan server. Kita dapat hasil yang sangat-sangat sederhana seperti ini. Nyobain shiny untuk pertama kalinya. Ini ibaratnya kayak bikin hello world ya kalau di belajar programming gitu. Jadi sangat-sangat um, sederhana sekali. Tapi at least teman-teman uh, udah memastikan bahwa oke okay, it works gitu. Saya bisa nih bikin aplikasi pertama walaupun cuman tulisan doang gitu. nyobain bench shiny untuk pertama kalinya. Tapi tetap diingat bahwa komponennya seperti ini. Ada UI, ada server, ada shiny app. Dan uh, UI itu dia selalu seperti ini, web page terus habis itu server itu function input output ada kurung kurawal, nanti ini yang akan kita isi dengan um, logik logiknya. Nah, kemudian kita tadi udah belajar tentang UI ada server. Nah, sekarang di UI sendiri itu komponennya ada dua, ada input sama output namanya. Nah, input itu um, ya ya input gitu ya, jadi kayak semacam slider atau text box atau drop-down, ataupun date jadi semacam navigation tools ya untuk kita mengatur bagaimana nanti si dashboard atau visualisasinya akan bersikap kita akan akan akan tampak akan tampil kayak gitu nah complete listnya nasi shiny ini dia udah bikin cheat sheet jadi kalau teman-teman ingin tahu Uh, saya punya opsi apa aja ya? Kalau saya mau bikin dashboard, saya punya opsi untuk input apa aja ya? Bisa melihat ke shiny cheat sheet ini. Bentar, saya tadi udah buka sebenarnya. Nah, ini dia shiny, shiny cheat sheetnya. Saya coba untuk uh, zoom in. Oke, okay. nah ini ada inputnya, ada macam-macam, ada button, ada link. Ada checkbox, state input, veteran input, file input. Ini biasanya untuk bikin uh, tombol upload. Ada numerik input, password input, dan sebagainya. Nah, selain input, tentu saja ada outputnya ya. Karena input dan output itu berpasangan. Nah, untuk output itu juga ada di sini, di cheat sheet tadi, pilihan-pilihannya. Jadi, teman-teman bisa membuat output berupa table, ataupun plot, uh, ataupun UI. Jadi, ada pilihan-pilihannya di sini. Nanti bisa di-refer ke situ, terus ciri-cirinya. Nah, si, si UI komponen pada shiny ini itu diberi nama yang cukup intuitif ya, sama si, sama si uh, shiny-nya. Misalnya, kalau dia adalah uh, input yang untuk yang berupa teks atau berupa file, dia akan diberi, diberi nama file input. Kalau dia numerik. Box, dia akan diberi nama numeric input, password input. Jadi selalu jenis inputnya apa terus diakhiri dengan input. Jadi kita lebih mudah untuk mengingat komponennya apa ya, kayak gitu. Kemudian untuk output, cara penamaannya juga seperti itu. Jadi nama outputnya terus diakhiri dengan kata output. Jadi data table output, image output, plot output, dan sebagainya. Oke, terus kita lanjut lagi. Nah, di sini. nah, sekarang pertanyaannya, kita udah ngerti apa itu input, apa itu output, gimana sih cara membuat mereka connect nih, sehingga ketika saya ngeklik sesuatu, ataupun saya memilih sesuatu dari drop down, itu ngaruh ke outputnya. Nah, mungkin saya coba kasih uh, ilustrasi dulu kali ya. Nah, misalnya gini, ini adalah sebuah dashboard. Input di sini adalah si slider. Dan outputnya adalah plot. Jadi tadi pilihan outputnya ada either dia plot, atau dia table, atau dia UI, semacam itu. Nah, kalau kita udah mendefinisikan input kita apa, output kita apa, bagaimana cara menghubungkan mereka berdua. Nah, menghubungkannya itu nanti dengan menggunakan, itu akan dilakukan di dalam server. Uh, mungkin ini agak terlalu kecil ya. Saya coba untuk perbesar dulu. Nah, nanti di dalam server itu ada yang namanya fungsi render. Nama si render ini akan disesuaikan dengan si outputnya. Jadi, setiap output pasti punya rendernya. Jadi, kalau misalnya seperti yang teman-teman lihat di sini, saya punya output bernama plot, nanti saya akan punya render plot juga di dalam server. Ini adalah wilayah UI, ini wilayah server. Ketika saya membuat input berupa, teks, numerik, dan slider dan saya ingin menampilkan hasilnya dalam dalam bentuk plot itu nanti akan dirender di sini. Jadi setiap output pasti punya render plotnya di sini. Setiap sorry, setiap output pasti punya function rendernya di dalam server. Nah disinilah terjadi uh, koneksi antara si UI, si input dengan output seperti itu. Kayak ini ada contohnya, saya coba untuk present lagi ya. Nah, ini tadi uh, dari yang kita lihat sebelumnya ya sama dengan yang sebelumnya. Jadi saya ceritanya mau bikin bagan yang uh, mau bikin dashboard yang seperti ini sederhana banget deh intinya. Uh, inputnya ada tiga di sini, ada teks, ada numerik, ada slide, slider, sorry, ada slider. Nanti apapun yang saya lakukan di sini di input ini akan mempengaruhi bagaimana plot ini tampil nanti di sini. Nah, di sini saya, ini tinggal mendefinisikan jatex input apa, number input apa, standard input apa. Ini argumen pertama itu merupakan ID. Nanti ID-nya yang akan dipanggil di dalam server, lebih seperti itu. Nah, nanti uh, di, sini, di sini saya mendefinisikan, uh, saya kebetulan membuat plotnya dengan menggunakan gigi plot Jadi, ini salah satu keunggulan shiny tadi ya. Kenapa kita pakai Shiny? Karena dia R-based, artinya kita juga bisa menggunakan segala keunggulan R di dalam uh, dashboard Shiny ini. Jadi, saya ingin membuat uh, plotnya dengan menggunakan ggplot. Di sini saya uh, menggunakan uh, akan memilih row 1 sampai input dollar $6. Nah, dollar $6 itu adalah ini, ID dari numerik input. Kemudian, di sini untuk judul saya pakai input. Dollar title. Title adalah ID dari text input. Kemudian untuk uh, ukuran dari si dot-dot di sini, ini kan scatter plot ya. Ukurannya diambil dari input dollar size. Size adalah ID dari slider input. Nah, di sini terjadi koneksi antara si input dan output. Jadi, di-render. Kemudian nanti si Shiny Apps akan istilahnya menyatukan mereka berdua sehingga jadilah dashboard yang bisa di seperti ini. Oke. Okay. Nah, ini saya mencoba untuk membuat summary, sedikit summary, tapi ini belum terlalu lengkap ya. Nanti mungkin teman-teman bisa melengkapi sendiri, pasnya nyoba sendiri. Jadi, intinya uh, setiap output, dia pasti punya padanan rendernya. Jadi, kalau kita punya output text-output, out, text ada render text. Plot-output ada render plot. Table-output ada render table. Kemudian, ini adalah beberapa input-input uh, UI yang tersedia di Shiny. Untuk lebih lengkapnya, tadi bisa dilihat di cheat sheet yang tadi sudah saya perlihatkan sebelumnya. Nah, terus kalau kita udah membuat um, input sama output, agar dia rapih, kita perlu membuat layout. Nah, di Shiny itu ada dua layout yang generally digunakan. Yang pertama itu namanya sidebar layout. Sidebar layout itu um, seperti yang sering kita lihat kalau di website, jadi ada ada sebelah kiri, terus ada ini apa namanya ya, sidebar panel sebelah kiri ini sama main panel, main panel itu yang di sini nah biasanya kalau kita pakai sidebar layout itu navigasinya akan ada di sebelah sini nah outputnya akan ada di dalam main panel selain sidebar layout kita punya opsi lain yaitu pakai grid namanya nah kalau grid itu dia menggunakan uh, fungsi bootstrap kalau teman-teman pernah pakai bootstrap tadi ya itu width nya kan 12 ya, jadi satu halaman ini bisa dianggap seperti 12 kolom, kayak gitu. Nanti kita akan membangun, kita akan mendefinisikannya sesuai dengan jumlah kolom tadi. Nanti di, di pas demo yang nanti terakhir, itu kan saya tunjukin karena saya akan bikin uh, dashboard yang pakai uh, grid layout. Untuk kodenya, ini kebetulan saya ambil dari uh, shiny gallery lagi di sini kalau mau lihat kalau mau tahu kodenya bagaimana cara menghasilkan dashboard seperti ini bisa langsung ke sini shinyartstudio.com artikel saya out guide ups sorry kita beri dulu sebentar escape mari kita kunjungi sebentar alamat situsnya nah ini dia yang tadi saya tunjukin ini ada kodenya, kalau teman-teman ingin belajar from the scratch, bisa coba-coba ini dulu, diganti-ganti beberapa argumen-argumennya, dan lihat seperti apa tampilannya. Nah, ini untuk yang grid tadi. Nah, ini untuk yang grid, uh, tampilannya seperti ini, untuk mendapatkan kodenya, seperti ini tampilannya. Kita pakai play draw, kolom 3, ya agak panjang ya, mungkin tidak akan tercover dalam box on ini, jadi nanti mungkin bisa teman-teman explore sendiri. Oke, okay, itu tadi tentang teori-teori. Uh, Sekarang pada demo time. Kita akan coba untuk demo. Tadi saya sudah uh, tuliskan, pastekan di kolom chat, um, script sama data yang akan saya pakai. Teman-teman mungkin bisa sambil download dulu, atau kalau misalnya nggak sempat, boleh cuman lihat aja dulu ya. Nah, data yang akan kita pakai itu dari our word in data. Ini situsnya, dia menyediakan data yang uh, open for public, jadi it's okay untuk kita pakai-pakai. <gak> Nggak akan ada pelanggaran hukumnya. Kemudian datanya sendiri itu dia taruh di dalam github-nya dia, di dalam github-nya mereka. Itu ada di sini, di uh, COVID-19 data, ada csv nya lengkap di sini. Jadi teman-teman bisa download sendiri. Uh, goals kita adalah ingin membuat dashboard yang bentuknya seperti ini. Pada akhirnya, nah, gimana cara buatnya? Saya akan coba untuk mendemokan saja karena uh, keterbatasan waktu. Oke, saya akan switch dulu ke arah studio saya ya. Oh ya, sebelumnya saya mau cerita, jadi kita mau bikin dashboard tentang uh, COVID-19 vaccination yang lagi uh, trending ya, topiknya sekarang ya. Jadi, kita mau lihat. Uh, Udah berapa sih orang yang divaksin se eh, sedunia. Terus eh, yang udah lengkap vaksinnya berapa orang sih. Kemudian eh, bagaimana distribusi vaksin by negara. Terus juga ada beberapa eh, chart lagi di sini. Oke, saya akan coba untuk switch ke studio dulu. Oh ya, link dataset-nya ada di... Nah, itu ada di situ. Kalau misalnya mau langsung ke GitHub-nya, si Our World in Data itu juga boleh. Saya akan coba untuk paste di sini. Nah, di situ. Nah, ini dia. Jadi, ini saya udah uh, buat keperluan demo. Saya udah bagi, udah potong-potong kodenya agar terlihat step-step bagaimana terbentuknya si uh, dashboard itu. Kalau utuh dia akan dia akan seperti ini kodenya ini kodenya utuh yang saya share ke teman-teman itu kode yang utuh tapi di sini saya akan mencoba menunjukkan step-stepnya jadi ini saya potong-potong saya bagi ke dalam beberapa file agar terlihat nanti perbedaannya nah yang pertama kita lakukan adalah ngawat library oh ya tadi saya sempat sampaikan untuk uh, kita bedain dikit nah untuk install package itu nanti bisa gini install oh sorry salah pilih auto complete nanti tinggal ketikkan shiny di sini, atau kalau misalnya mau pakai GUI juga bisa e, di sini, install, nanti tinggal ketikkan shiny di sana. Oke, dari retrieving package dulu, ini agak lama kayaknya. Oke, nanti tinggal ketikin di sini, shiny. Oke, nanti tinggal install, gitu aja sih. Nah, langkah pertama adalah kita harus e, load dulu, library yang dibutuhkan. Ini saya komen dulu ya, sering, karena nggak jadi bikin word cloud, jadi saya komen dulu. Kita load dulu library yang kita butuhkan. Sudah terload. Sekarang kita baca dulu datanya. Datanya dalam bentuk CSV. Ya. Jadi di sini saya baca dalam bentuk CSV. tapi kita ada punya datanya. Nah, datanya itu saya jadikan sebagai bentuk variabel reaktif. variabel reaktif itu tadi mungkin belum sempat dijelasin. Dia semacam callback kalau dalam coding. Jadi, agar nanti bisa dipanggil lagi dan menghindari duplikasi kode ataupun duplikasi komputasi. Semacam itu. Oke, nah kita persiapkan dulu data yang mau kita pakai. Di sini kita baca datanya, kemudian kita drop NA, kita buang yang not available, kemudian kita summarize di sini. Nah, setelah jadi, sekarang kita ready untuk membuat dashboard kita. Nah, tadi seperti yang dijelaskan, komponennya pasti ada UI, ada server. Di sini UI itu adalah quick page seperti ini, kemudian server itu pasti function input-output. Dan di sini ada Shiny app yang bertugas untuk menghubungkan si sama server. Di sini masih kosongan aja, sehingga kalau misalnya saya run, uh, window output r kelihatan enggak ya, window output R studionya di sana? Kelihatan enggak, Mbak Amira? Kelihatan Mbak? Kelihatan ya window-nya? Nah, ini kosong ya. Kenapa kosong ya? Karena memang kita tadi baru belum, belum mengisi apa-apa di sini. Nah, sekarang... Saya ingin, kita, uh, ini ya, melangkah selangkah ke depan, kita mau menambahkan uh, title di atasnya. Kalau tadi sempat ingat bentuknya, itu nanti adalah, di atasnya ada title ya. Nah, itu kita tambahkan jadi di dalam, di dalam fluid page oh. yang kosongan tadi. yes Mbak Erika, ini kayak window-nya nggak kelihatan ya? Berarti window-nya kosongan gitu ya, Mbak? Kalau di sini masih ada tulisan, belum kelihatan berarti Oh, tulisannya apa, mbak? Di situ, mbak. Oke, saya coba ulang share-nya aja kali ya. Mau share desktop aja. Oke, boleh sih. Bapak ini sebenarnya agak beresiko. <laughs> baiklah, baiklah. Coba share desktop. Nah, ini. Oke, ini tadi uh, template kosongan. Tapi ini hanya untuk membuktikan bahwa kita bisa mem membuat aplikasi. Nah, kayak gini tampilannya. Karena ya dia Windows, uh, Windows output dari art nya kosong kan ya? Karena emang belum ada isinya, belum <laughs> kita kasih apa-apa di sini. Nah, sekarang kita mau coba untuk menambahkan kolom uh, title, karena tadi goals kita adalah seperti ini. Kan nah, tadi goals-nya. ada title di atas ini kita menambahkan kolom title. Nah, di sini saya tambahkan, uh, nah ini, free row, kolom, width-nya 12. Kenapa 12? Karena tadi, si Shiny itu dibuat uh, berdasarkan bootstrap, jadi dia pakai width-nya 12, minimal, maksimal. Terus di sini saya akan tulis titlenya langsung, COVID-19 Vaccination Dashboard. Oke. Okay. Menurut teman-teman, server perlu produksi nggak? Uh, nah, isi judulnya belakang aja. Nah server belakang. itu, nah servernya dikosongin aja gitu. Kenapa? Karena kita tidak, karena kita belum uh, membuat output. Jadi ini perlu diisi nanti ketika kita misalnya sudah uh, memasukkan komponen output di dalam UI. Karena kan nanti server ini isinya buat render rendering. Oke kita kan lagi. Nah, muncul titlenya kayak gini, ya udah berhasil satu langkah, kita kita perlu bangga karena sekecil apapun output itu ya, kalau misalnya bisa tanpa error itu adalah suatu uh, kenikmatan, <laughs> jadi harus seneng walaupun cuma kayak gini. Nah, sekarang kita mau untuk nambahin lagi komponen berikutnya. Nah, tadi di sini kita punya... Ada card card ini ya, ada people vaccinated-nya berapa, people fully vaccinated-nya berapa, total vaccinated-nya berapa, semacam itu. Nah, kita mau tambahin dulu card pertama di sini. Oke, okay. nah ini jadi saya tadi, tadi kita, kita udah punya ini ya, kolom satu untuk yang title. Sekarang saya tinggal menambahkan satu kolom lagi di sini. Nah, ini kan saya isi dengan. People vaccinated. Nah, di sini lihat bahwa saya sudah menambahkan komponen output yang namanya some people vaccinated. Nah, karena saya punya komponen output, artinya servernya harus saya isi di sini. Output dollar some people vaccinated. Jadi, ini itu akan merefer kepada ID dari text outputnya di sini. Nah, kita render sehingga nanti keluarlah hasilnya berapa jumlah orang yang sudah divaccinated. Kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah muncul di sini. Masih masih berantakan, ini karena kita baru nambahin satu. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang dengan cara yang sama, saya tinggal menambahkan kolom-kolom lainnya untuk uh, ini, card people fully vaccinated, total vaccination, sama yang lain-lainnya. Sama yang dua ini, yang di baris ini aja dulu. tambahin. Nah, lihat di sini sudah mulai ramai nih ya kolomnya. Jadi, sebenarnya yang saya lakukan hanyalah sama sih, copy-paste, copy-paste. Tapi nanti di sini diganti um, div sama uh, text outputnya apa. Nah, uh, untuk setiap output, kita harus punya render di dalam servernya. Makanya juga di sini rendernya udah bertambah lagi nih output-nya. Ini untuk masing-masing output tadi kita harus bikin rendernya. Nah, ini... Mungkin terlihat agak complicated, tapi ini di sini tadi yang saya sebutkan salah satu keunggulan saya ini kita bisa pakai uh, di player di dalamnya. Jadi untuk untuk melakukan komputasi itu kita bisa pakai di player uh, atau pentay parse. Jadi tinggal menggunakan fungsi-fungsi yang sudah ada. Oke, okay, mari kita run lagi. Nah, sekarang sudah muncul ya. Jadi ini ada people vaccinated, people fully vaccinated total vaccinations dan sebagainya mungkin teman-teman ada yang bilang kok nggak mirip ya sama yang di goals tadi di goals tadi udah rapih gitu ya itu karena saya pakai CSS nah sebenarnya CSS itu terserah sih mau diimplementnya di awal banget atau mau nanti itu terserah karena masing-masing orang punya style sendiri dalam moding, gitu kalau saya lebih empati cobain dulu outputnya keluar nanti baru saya cantik-cantikin tampilannya oke ini kita udah dapet ya sekarang kita melangkah lagi ke depan, selangkah ke depan lagi, kita mau nambahin uh, ini, petanya. Jadi kita bisa bikin visualisasi uh, untuk melihat um, vaksinasi COVID-19 by negara. Oke, di sini, nah kalau kayak gitu, berarti saya perlu menambahkan kolom lagi kan ya. Nah, di sini saya pakai bantuan dari uh, Plotly di sini, karena Plotly itu... Ia memberikan uh, interactivity yang lebih baik gitu, daripada sekedar uh, shiny biasa. Jadi, saya pakai plotly di sini, dan di sini saya pakai UI output untuk membuat slider. Jadi, uh, ada peta, ada slidernya di sini, sehingga nanti kita bisa uh, menggerakkan, apa yang namanya, kayak gerakin gitu, jadi kelihatan perubahannya by waktu. Sebenarnya kalau mau lebih fancy lagi, teman-teman bisa bikin tombol play. Jadi kalau tinggal klik, gitu, terus dia jalan sendiri, gitu kayak gap minder. Ada yang pernah lihat gap minder kan ya? Ada nggak? Ada enggak, ada, enggak? Enggak ada yang jawab nih, chat. <laughs> Oke, okay. langsung aja kita lanjut. Oke, okay, thank you. Ada yang pernah? Sick. Nah, terus sekarang saya run. Karena saya udah nambahin satu output lagi untuk yang plotly, artinya saya perlu nambahin rendernya lagi di dalam server. Nah, ini dia lendernya, tekan "reportly" dan komputasinya quite uh, complicated gitu, karena dia banyak yang harus processing di dalamnya, dan ini tidak akan saya jelaskan di sini. Oke, kita lan lagi. Nah, ntar udah jadi. Nah, itu kalau kita bisa gerakin kayak gini. Sorry, ini ada capek serum. Jadi, bisa berubah sesuai dengan jalan yang waktu. Nah sekarang lagi seperti ini. Tadi saya mau, mau coba bikin tombol play ya, tapi belum sempat sih. Jadi, nanti mungkin teman-teman uh, bisa nyobain sendiri habis ini. Ketak-atik sendiri dan bikin tombol playnya bisa jalan. <laughs> Ada PR. <laughs> Oke, lanjut lagi. Tadi kita udah punya ini. Sekarang tinggal nambahin ketiga chart yang kecil-kecil di sini ya. Nah, artinya, saya perlu menambahkan uh, output lagi, kan ya? Karena kita nambahin tiga chart yang kecil-kecil tadi, kita Tambahin lagi di sini, tambahin yang baru, dan artinya di server juga ada render yang bertambah lagi, tiga, tiga render yang bertambah lagi. Jadi, saya tinggal tambahin. Saya coba untuk run dulu. nah nice, sudah muncul nah, tinggal yang muncul nah ini ini ini tadi alasan saya memakai Plotly karena di Plotly itu dia udah ngasih uh, navigation navigation kayak gini jadi kita bisa kayak mau uh, boxy legs oh ya tinggal ini atau misalnya mau pen kan, udah ada pilihan-pilihannya atau mau zoom in udah ada pilihan-pilihannya jadi enak karena udah disediain sama si plot.ly-nya. dan uh, tooltip-nya juga udah auto ada dikasih oleh si Plotly Oke, okay. tadi kita udah, udah uh, ulang lagi ya Rani ya. Basically ini sebenarnya udah tercapai semua yang ada di goals tadi, kurang satu. Tapi masih kurang satu, apa ya kurang satunya? Ada yang mau jawab di chat? Nggak ada yang jawab? Kekurangannya adalah ini ya, benar CSS, yeay. Terima kasih, Pak Muhammad. Nah, sekarang kita tinggal main CSS-nya aja. Nah, tadi keunggulannya, ini juga keunggulan Shiny, karena dia web-based gitu. Kita bisa dengan mudahnya meng tampilannya dengan menggunakan CSS. Nah, di sini saya sudah menambahkan, uh, jadi di dalam fluid page tadi, instead of cuman fluid row, saya tambahkan di atasnya ada ini. Ini buat CSS. Saya pakai buat sama .styles.css. Itu juga udah saya upload ke GitHub saya ke, ke GitHub yang tadi linknya saya share. Sekarang kita kan? Untuk penggunaan untuk penambahan CSS sebenarnya terserah ya. Mau di awal sebelum mulai ngoding ataupun nanti uh, setelah selesai terserah tergantung stylenya masing-masing aja. Run. ya yeah, udah jadi. Gue ya nih masih ngelot. Nah, udah jadi. Dan ini hasilnya. Contoh membuat dashboard sederhana dengan Shiny. Nanti teman-teman coba sendiri ya di setelah setelah acara ini nanti kalau misalnya belum belum capek, nanti bisa coba dulu atau weekend nanti buat bu, coba ngotak-atik -ngotak lagi, lagi yang belum pernah. Dan akhirnya dan ini hasil akhirnya uh, menggunakan uh, membuat dashboard dengan menggunakan Shiny. Dan ini adalah Web based ya, jadi kalau misalnya teman-teman bisa inspect elemen, kalau di web kalau di web tuh kita bisa inspect elemen ya buat tahu nah, ini bisa kerutan juga nih. Kita juga bisa inspect ya kayak gini kelihatan. If you want to uh, explore more about the page gitu kan, kita bisa inspect elemennya, kelihatan dalam dalamannya kayak gini. Gitu. Jadi kita bisa membuat hmm, web apps dengan menggunakan arah canggih kan ya. <laughs> Oke. Okay. Sekian demonya dari saya, um, saya kembalikan kepada Mbak Amira sebagai moderator, terima kasih semuanya. Oke, okay. uh, terima kasih Mbak Erika, tadi walaupun kita kurang lebih 45 menit, tapi cukup komprehensif sekali ya Mbak Erika ya, kita tadi udah. Bisa bikin dashboard uh, tadi setelah CC itu. Nah, ini mungkin teman-teman ada sedikit informasi dari Ikhra. Mungkin bisa dibantu e ya, untuk uh, bantu share screen mungkin. Oke, okay, teman-teman. Jadi, kita kebetulan... Mau sedikit informasi dulu, kita ada uh, kegiatan webinar yang uh, berkolaborasi Ikra dengan Bank Mandiri. Sekaligus kita juga akan merilis sebuah white paper dengan tema e-commerce business optimization during the pandemic. Dan besok juga akan ada webinar nih teman-teman dengan beberapa topik yang akan dibahas. Pertama, overview bisnis e-commerce sebelum dan selama pandemi. Kemudian yang kedua penjelasan mengenai proyek kolaborasi Ikhra dengan Bank Mandiri mengenai optimalisasi bisnis e-commerce selama pandemi. Dan yang ketiga insight yang didapatkan, uh, rencana akan yang akan dilakukan oleh Bank Mandiri untuk membantu pelaku bisnis di e-commerce. Dan teman-teman bisa ikuti eventnya, karena event ini gratis dan bisa langsung daftar sekarang di ikhra.com slash Mandiri event. Oke, okay, kita lanjut ke sesi bersama Erika. Mungkin Mbak Erika tadi udah, ini Amerika Mbak Erika udah memberikan paparan yang sangat-sangat komprehensif terkait dengan shiny, khususnya di R itu sendiri. Ada beberapa pertanyaan nih, Mbak Erika, yang masuk ke kolom chat. Mungkin kita coba bacakan yang pertama uh, dari Mbak Agatha Filiana. Uh, pertanyaan dari Mbak Agatha, apakah bisa baca data dari database dengan shiny? Gimana tuh, Mbak Erika? Uh. Iya bisa bisa banget karena uh, shiny kena akarnya sendiri itu bisa untuk uh, membaca data dari database jadi tentunya shiny juga bisa karena shiny itu dia menginherit gitu uh, kemampuan dari induknya jadi bisa okay. mungkin nanti bisa di saya cobakan uh, cariin linknya ya <laughs> mungkin keluar, tapi kayak nggak sempat dapatnya dari linknya tapi bisa bisa. Okay oke okay. Thank you Mbak Erika Nanti mungkin kalau teman-teman mau ada pertanyaan-pertanyaan lagi Bisa ini ya Mbak Erika terkait tadi uh, hands on-nya Bisa kontak Mbak Erika via Twitter tadi ya Mbak Erika ya, ya Oke okay. okay, ya. okay, ada pertanyaan kedua nih Mbak Erika Dari uh, Mbak Hoyerunisa. Assalamualaikum Mbak, mau tanya untuk dashboard itu apakah jika datanya terus terupdate atau datanya itu bersifat dinamis, apakah nanti juga otomatis bisa terupdate jika ketika sudah ada di dashboard di dashboard, sorry. Uh, datanya itu tadi pakai database ya atau CSV juga. Kalau misalnya pakai database, uh, otomatis dia akan senantiasa terupdate ya karena sumbernya berubah. Tapi kalau misalnya dia pakai CSV uh, ataupun TXT. Bisa, tapi nanti ketika read itu masukin di dalam reactive variables-nya. Kalau tadi kan yang saya contohin, membacanya, membaca read CSP-nya kan di atas banget ya, hmm. setelah kita ngelot library. dan nah, kalau mau bikin dia itu bisa dinamis, masukin read CSP-nya di dalam reactive variables. Dia akan otomatis update ketika misalnya uh, Kak saat tadi merepress CSP-nya dengan yang baru, dia akan otomatis uh, berubah. Oke, okay. jadi bisa ya, Mbak, ya? Oke, okay. yeah. uh, pertanyaan yang ketiga nih, Mbak Erika, dari Mas Alam underscore B. Assalamualaikum Mbak Erika, untuk penggunaan web dashboard untuk ShinyDR, untuk perluan riset dan industri, apakah tools lain, selain, contohnya Tableau, Metabase, Excel, kira-kira rekomendasi apa menurut Mbak Erika? Uh, dashboard untuk Shiny. Untuk riset dan industri ya? Iya. Yeah. Berarti punya kemampuan untuk beli license. Berarti kita <laughs> kalau itu kan begitu sih. Iya, <laughs> kalau misalnya punya kemampuan untuk beli license, sebenarnya uh, gimana ya? Saya, saya pribadi itu biasanya makai sesuai dengan apa yang saya sering pakai yang terbiasa. Jadi saya seringnya pakai Shiny karena yang tadi gitu sih karena hmm, kita bisa meng mengcustomize tampilannya sama apa ya, konturnya itu di tangan kita gitu, penuh di tangan kita. Jadi, buat meng-customize tampilan bisa, terus juga kalau mau kalkulasi bisa juga. Cuman kalau misalnya mau kemudahan ya, kalau nggak terlalu kompleks-kompleks sama, Power BI, uh, maksudnya gimana ya? Saya juga bingung sih mau ngasih rekomendasi ya, karena bisa tergantung orangnya sih, gitu. Um, kayaknya tablo, tablo juga cukup sih kalau menurut saya. Dan itu mudah gitu, mudah juga tablo soalnya dibandingkan halus shiny ya ngoding-ngoding sebenarnya shiny juga nggak susah sih menurut saya e, kalau udah terbiasa cuman tablu sangat-sangat e, user interface kan jadi, tinggal director, gitu, tinggal mungkin bisa pakai tableau aja kalau dari mbak erika sendiri e, kalau mbak erika menurut mbak erika lebih nyaman pakai tablu atau langsung pakai ar shiny ya? Mbak? kalau saya sendiri karena saya adalah pengguna ar gitu yang sangat intensif jadi saya biasanya pakai shiny kalau misalnya disuruh bikin dashboard tapi tergantung juga sih, kadang kalau misalnya cuma, cuman, um, cuman cepat dan itu nggak terlalu rumit gitu ya, jadi saya pakai tablo biar cepat aja. Oke, okay, tapi untuk tingkat kerumitan Mbak Erika, aku jadi penasaran nih antara misal kita pakai arsha ini dengan tablo, itu bisa lebih kompleks yang mana Mbak? Antara arsha ini dengan tablo, oke, okay. mungkin sebenarnya gini, uh, uh, saya tuh pakai tablo nggak terlalu intens, tidak seintens shiny ya. Jadi dan biasanya kalau pakai tablu itu lebih ketika misalnya untuk tugas-tugas yang saya butuh cepat gitu. Kalau misalnya untuk yang saya ingin saya ingin ngefans gitu, saya ingin berkreasi gitu, dan ada kepuasannya saya pakai shiny. Kompleksitasnya sendiri sebenarnya tergantung ya, tergantung dari data yang kita punya dan tergantung dari seperti apa kita mau bikin tampil, uh, mau bikin uh, apa namanya ya. dashboardnya sendiri sih. Oke. Okay. Jadi kalau Mana ya? Kayaknya sama sih sebenarnya kompleksitasnya Kalau konsep kita mau bikin yang agak fancy di tablet kan juga bisa ya sebenarnya ya sama sih bisa jadi sama teman-temannya. Oke, jadi lebih ke tergantung uh, preferensi Kebiasanya. ya, ya. dan kebiasaannya ya. juga ya, Mbak Erika ya. Iya. Oke, uh, kita boleh lanjut ya, Mbak Erika ke next ya, question eh. dari Mas Dedi Kurnianto, langsung tanya ke Mbak Erika ini gimana sih mbak tips and trick untuk membuat suatu dashboard yang lebih interaktif dan mudah serta cepat dipahami oleh semua orang? Uh, tips dan triknya untuk membuat suatu dashboard interaktif dan mudah serta cepat dipahami. Kalau mau buat dashboard yang cepat, uh, apa ya tipsnya ya? Mungkin ini, di awal itu kita mesti mendesain dulu kita mau menampilkan insight apa sih? Insight apa yang ingin kita uh, kasih ke orang? Jadi mungkin di awal itu coba untuk spend waktu untuk benar-benar ngerancang dulu saya mau ngapain dengan data ini? Insight apa yang mau saya kasih ke orang gitu? Nah kemudian untuk interaktifnya sendiri, um, kalau kalau misalnya kalau untuk untuk segi menarik atau interaktif ya sebenarnya tergantung ya. Jadi mungkin bisa apa ya, kayak diskusi gitu bareng kelompok kali ya, jadi kayak nanya um, menurut kalian, mendingan dikasih apa, ada terus apa, gitu jadi bisa, bisa seperti itu sih, atau mungkin bikin polling gitu, jadi kayak um, ada saran gak biar ini bisa lebih bagus gitu, jadi nanti bisa diupdate secara bertahap. Oke. Gitu sih, dari saya. Berarti itu juga uh, keuntungan berkomunitas ya Amerika ya, kita juga <laughs> ya, tanya-tanya kira-kira kurangnya dari dashboard kita tuh apa, terus nanti input seperti apa, itu bisa kita lakukan mm. oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, Mbak Erika iya uh, dari Kak um, Panya Widodo uh, kekurangan dan keterbatasan shiny itu seperti apa ya Mbak Rika, ya terbiasa. oh, kekurangannya kekurangannya mm. mungkin di awal kita akan struggling untuk terbiasa dan untuk Um, mampu apa ya namanya ya dapat feel-nya dengan sisa ini ini gitu karena hmm. kalau misalnya kita terbiasa dengan power bi atau misalnya tools tools yang pakai gui gitu ya yang tinggal drag drag and drop gitu mungkin kita kan akan mikir aduh ini pusing nih ini nyusun nyusunnya gimana kayak tadi saya tunjukin ya hmm. kita kan harus uh, membayangkan oh ini dashboard tapi di sini harus di sini posisinya jadi mungkin uh, kekurangannya mungkin bagi yang baru mau memulai dia akan cukup invest waktu gitu untuk membiasakan diri pakai si ini, si shiny ini. Menurut saya sih itu sih kekurangannya. Oh, I see. Mungkin hmm. aku ada pertanyaan dari aku pribadi nih Mbak Erika. Ya, Mungkin kalau tabulu kan kita benar tadi kata Mbak Erika ya, drag and drop aja gitu. Kalau misalnya hmm. mau tampilannya, misal mapnya di sini, terus grafiknya di sini, itu bisa kita drag and drop. Tapi kalau misalnya kita pakai shiny itu, untuk penataan tempatnya itu nanti gimana ya Mbak Erika ya? Nah itu mesti ada pemahaman tentang web programming kalau misalnya bisa. kalau misalnya. Jadi uh, tadi kan dia, boot, dia dibangun di atas bootstrap ya. Jadi kita cuma perlu tahu bahwa bootstrap itu dia membagi halaman menjadi 12 kolom atau 12 grid gitu. Jadi uh, ketika kita mau membuat, jadi kita enaknya di awal mungkin bikin coret-coretan dulu. Uh, saya mau bikin dashboard yang seperti apa. Jadi kita bisa men menghitung di awal. Mungkin saya coba untuk share screen yang tadi. Slide saya yang tadi. Nah, ini. Nah, ini kan kebetulan karena pas saya bikin ini kan saya belum ada ide ya. Jadi, <laughs> yang kayak tadi jadinya jatuhnya. gitu Nah, kalau misalnya um, yang real case, gitu, kita pasti akan invest waktu untuk benar-benar mendesain -benar dulu. Nah, kita bisa untuk mulai jadi kayak... Oke, okay, satu halaman ini adalah 12 kolom. Jadi, ketika saya mau bikin seperti ini, berarti saya perlu bikin ini ada row, sini ada row, ada dua row. Nah, ini dibagi dalam dua kolom. Nah, ini dibagi lagi dalam dua, dua baris. Di sini ada kolom-kolomnya. Nah, berarti kalau misalnya konsepnya kayak gini, berarti ini berapa width-nya ya? Dari 12 mungkin saya ambil kira-kira tiga. -kira di sini ada 9. jadi memang apa ya, butuh berimajinasi. Tapi kalau misalnya sudah terbiasa dengan bootstrap sih, nggak terlalu bisa cepet sih. Harusnya coba-coba. Jadi, kayak kita jadi lebih banyak ini sih, Mbak. E, mungkin e, coba bikin terus, jiran oke okay, belum ya? Eh, kayaknya belum deh. Terus ubah lagi, tambahin grid satu lagi, ah gitu. oke okay, belum ya? Oke, okay, udah-udah. Gitu. Jadi mungkin agak trial and error di situ. Tapi kalau udah sering make udah muncul uh, sense-nya sih harusnya. Jadi nggak terlalu lama untuk nyoba-nyoba di sininya. Oke, okay. berarti emang bener sih kata Mbak Erick. Kayak kita harus setiap prosesnya Erika, ya Amerika ya. Iya, uh, walaupun hasilnya yang kayak remeh-temeh gitu, tapi ketika hadiran nggak ada error itu udah bahagia sebenarnya. Wah, iya, iya, iya, iya. Aku juga merasakan Amerika. <laughs> Mbak <Erika>. ya. <laughs> Oke, okay, ini mungkin ada next question. Uh, lumayan banyak nih Mbak Erika pertanyaannya. Kayaknya kita lebih waktu sedikit, nggak apa-apa ya Amerika ya. Mungkin ya. kita berapa, kita 5 menit. Uh, pertanyaan lagi dari Sebentar Oke okay. Dari Kak Topu uh, Udah pernah pakai Atau buat shiny dengan Markdown, Kak? Ada link yang bisa Lihat dat yang datanya bisa real time ada, re ada link yang bisa Lihat yang datanya bisa real time Oke, okay. kalau buat Dengan yang pakai markdown, belum pernah Tapi pernah lihat contohnya Nanti mungkin saya coba cariin dulu ya linknya ya saya pernah lihat contohnya, uh, di Kaggle itu ada, saya biasanya kalau uh, butuh inspirasi gitu, ya yes, um, saya googling. <laughs> Andalan saya itu biasanya cari di Kaggle, kalau nggak uh, di GitHub gitu, atau Stack Overflow, saya udah ada contoh-contohnya gitu. Tapi kayak saya pernah lihat ada di Kaggle deh, contoh yang bikin shiny pakai markdown, nanti coba saya cari-cari lagi deh. Jadi kalau ditanya udah pernah atau enggak, belum, tapi saya pernah lihat contohnya. Oke. Okay. Jadi bisa cari-cari dulu ya Mbak Erika ya, tipsnya tadi kalau misalnya ini bisa... Ya, dikegel kayaknya banyak deh, kayak ya. Yeah. Oke, okay, last question nih Mbak Erika. Pertanyaan dari Kak Bayu Wirawan, tadi balik lagi kita ke nentuin template tadi, layout tadi ya Mbak hmm. Erika. Ini kayak ada yang penasaran. Kalau nentuin hate-nya, adakah tips uh, dari Mbak Erika seperti tadi, dua kolom, 12 kolom tadi itu mungkin? Kalau hate sih kayak aku nggak ada tips ya, jadi biasanya cuman uh, nyoba-nyoba aja, terus dilihat kecocokannya. Kalau 12 kolom itu kan emang udah uh, rule dari si nya ya, jadi kita bagi-bagi basakan itu. Kalau hate, uh, dilihat, itu kayaknya tergantung seni uh, artnya aja sih, uh, sense of artnya, jadi nggak ada tips ya, jadi cuma ngandalin intuisi seninya aja. Nah, demikian. Terima kasih. Okay. Uh, thank okay. you so much, uh, Mbak Erika. Tadi last question dari Mas. Bayu Wirawan, jadi menarik banget ya teman-teman ya, ternyata kita juga bisa nih, selain tadi mungkin ada Tableau, ada Power bi kita juga bisa membuat uh, visualisasi dengan menggunakan R-Shiny dan ternyata, apa ya lebih ini yang mungkin melatih juga yang Erika, logik kita itu seperti apa gitu sih mungkin saya coba akan membacakan beberapa recap point dari sesi diskusi kita malam hari ini, di sesi TalksOn bersama Mbak Erika tadi Mbak Erika sudah menjelaskan ya teman-teman terkait dengan uh, komunitas our ladies uh, JKT jadi buat teman-teman yang tertarik untuk mendaftar bisa banget join Mbak Erika aku sedikit penas aku penasaran nih ya, Mbak kalau misalnya di Jakarta bisa join nggak Mbak Erika bisa-bisa uh, sebenarnya dulu sebelum pandemi kita itu kan uh. memang ketemunya fisik ya jadi ketemu uh. orang jadi memang harus di Jakarta paling ada sih orang-orang sekitar diembo di tangerang bogor atau bekasi yang datang nah, cuman setelah adanya pandemi ini setahun terakhir kita kan selalu zoom meeting ya kalau mau ada meet up jadi siapapun bisa datang gitu bahkan kita di beberapa bahkan di area sendiri ada yang lagi kayak kuliah di perancis gitu, inggris itu ikut juga gitu, di meet up kita kita oke okay -okay aja seneng seneng aja di boleh jakarta boleh ya boleh karena sekarang kayaknya pandemi semuanya bisa ini ya mbak lintas iya, uh, nggak nah, ada batasan gak ada semua batas lagi kah? benar benar, benar. Ya, jadi teman-teman bisa join walaupun enggak uh, di Jakarta. Kemudian tadi juga Mbak Erika sempat memberikan paparan terkait dengan keuntungan kita menggunakan R-Shiny itu seperti apa. Uh, apa aja yang bisa kita lakukan dengan menggunakan Shiny. Tadi juga sedikit dijelaskan uh, tips and trick menggunakan Shiny. Dan ada komponen-komponen Shiny. Tadi Mbak Erika juga sudah paparkan. Dan yang terakhir yang seru banget, kita sudah berhasil malam hari ini membuat uh, dashboard. Oke, okay. uh, thank you banget uh, Mbak Erika atas sharingnya malam hari ini. Mungkin sekarang aku minta teman-teman waktunya untuk mengisi feedback form bersama-sama ya untuk uh, sesi malam hari ini, nggak lama waktunya selama lima menit. Dan pengisian feedback, uh, feedback form ini sebagai syarat juga untuk teman-teman mendapatkan uh, sertifikat detox on. Mungkin dibantu oleh host untuk ya share screen. Teman-teman bisa, uh, bisa scan atau teman-teman bisa langsung klik bit.ly uh, bit slash transform.3. Oke, okay, mungkin kembali lagi saya ingatkan kepada teman-teman semua untuk jangan lupa follow dan visit Instagram at underscore ID dan kelas data underscore ikra, serta jangan lupa follow R ladies jakarta, R ladies jkt dan bisa update juga ya Mbak Erika sesi keseruan malam hari ini eh, yang berhasil udah bikin dashboardnya bisa diupdate dan yang lupa iya silahkan mungkin bisa di story in terus at dan, dan ikra juga <laughs> <tuk tuk yeah, iya iya yeah. karena itu juga bisa sharing knowledge juga sih jadi yeah. kal dengan kalian sharing teman-teman yang lain bisa tahu dan untuk nextnya bisa mungkin ikutan sesi talk On di minggu depan ya, Mbak Erika ya? Iya, minggu depan ada lagi dari Arledis, teman saya, Kak <tuh> Oke, minggu depan ada sesi lagi bersama Arledis, ya. bersama Mbak Ulfa Ulfah tadi ya. ya. Sip, sip, sip. Kita tunggu sekitar tiga menit lagi ya, teman-teman, untuk pengisian feedback form. Oke, mungkin aku sambil nunggu nih Mbak Erika, aku tanya-tanya sedikit sama Mbak Erika, boleh ya? Oh, iya, silahkan. Uh, aku penasaran sih Mbak Erika, sebenarnya alasan Mbak Erika akhirnya mendirikan beberapa komunitas nih. Sebenarnya nggak cuma TR hmm. Ladies ini, ada komunitas machine learning Jakarta, Jakarta machine learning juga. Yeah, itu, iya, Apa alasan dari itu Mbak Erika? Alasannya itu sebenarnya hmm. murni karena ingin belajar sih. Jadi kalau di kantor, um, apa ya, kayak chance untuk terus, chance untuk mendapatkan hal yang baru itu tidak semua ketika kita uh, berusaha untuk reach out keluar gitu, karena kan terkait teknologi ini masih berkembang terus ya, cepet banget gitu. Jadi, um, seneng aja gitu ketika di luar saya tahu, oh ada ini yang baru saya coba belajar, ada ini yang baru saya coba belajar, terus juga Uh, seru, karena ada teman yang support, yang mendesak. Gitu. Jadi, ketika kita baru mau belajar sesuatu, ada temennya gitu. ya, kita bayar bareng, gitu. jadi selalu semangat. Kayak gitu, energi ya, itu apa ya? Spirit bahwa kita gak sendirian, loh. Gitu, dunia belajar-belajar ini <laughs> jadi enak aja sih. Seru banget, mereka tuh. Aku yeah. penasaran juga, bisa gak sih, Mbak? Orang yang mungkin gak pernah pakai R atau gak punya basic background di data, akhirnya join komunitas dan akhirnya coba start dari zero banget. Dan kemudian menjadi hero gitu, <laughs> bisa banget pasti. Bisa banget yang penting uh, orangnya punya niat gitu ya. Jadi kayak misalnya join terus dia uh, punya punya apa ya, semacamnya kayak "oke, okay, aku akan tiap hari misalnya spend at least 15 menit untuk nyoba-nyoba" gitu. Sama pasti juga akan bisa gitu karena um, saya punya banyak teman ketika kuliah dulu yang background itu linguistik, misalnya, ataupun psikologi yang ketika saya punya nggak pernah ngoding-ngoding kayak gini gitu dan ketika dia di S 2 gitu di linguistik itu kan ada tentang NLP gitu ya semacam itu dan mereka disuruh dia mereka dituntut untuk bisa pakai R ataupun Python untuk mengolah ngolah yang kayak tadi dan karena dia tiap hari gitu nyoba gitu bisa gitu justru justru lebih jago daripada misalnya orang yang dulunya punya basic S satunya nya tuh ngoding tapi pas setelah itu jarang ngoding-ngoding lagi gitu jadi ngoding itu apa ya bagi saya itu sesuatu yang dilatih gitu. Jadi kalau misalnya tiap hari latihan pasti bisa sih. Jadi zero ke hero tuh pasti bisa. Wah, seru banget. <laughs> uh, jadi ini Mbak, yang penting emang pro, langsung ngerjain project-nya ya Mbak Erika, langsung coba hands-on, langsung coba praktek mm -hmm. ya. jadi ya, mungkin, betul. Teman-teman setelah sesi malam hari ini, sambil malam-malam bisa dikulik-kulik lagi tuh? Sama satu lagi kalau bisa, uh, punya teman gitu. Jadi, makanya kayak tadi tuh saya saya membuat komunitas atau bahkan join komunitas karena ketika punya teman, lebih semangat aja gitu ada yang temen bareng belajar jadi ada teman bareng belajar iya ya. <laughs> bener sih ada belajar bareng itu jadi lebih ini ya mbak dan satu lagi sih mbak Erika dengan dengan kita mengajar juga itu sebenarnya salah satu cara untuk belajar ya mbak Erika ya iya betul betul, betul sekali. atau bisa juga ini ikutan kelasnya Iqra <laughs> jadi bisa menjadi uh, dari zero ke hero <laughs> mantap-mantap jadi yang banyak jalan sebenarnya iya <tuh> apalagi okay. sekarang resource banyak banget kan ya ada kegel ada Google ada Stack Overflow jadi asalkan asalkan iya. bisa meluangkan waktu aja pasti bisa dan niat yang Amerika ya meluangkan waktu dan niat betul, dan konsisten beri ya. mungkin kuncinya itu Oke, okay, teman-teman, kita sudah uh, selesai waktu untuk pengisian feedback, uh, feedback form dan kita sudah sampai di penghujung acara. Selesai sudah rangkaian tokson ikra XR Ladies Jakarta malam hari ini dan kita akan ketemu lagi di minggu depan masih bersama ladies uh, Mungkin saya ucapkan terima kasih Mbak Erika yang telah hadir uh, dan sharing malam hari ini bersama kita. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti sesi talk On malam hari ini. Dan jangan lupa untuk follow dan visit akun Instagram kami, at ID dan kelas data underscore Ika. Terima kasih teman-teman, terima kasih juga Mbak Erika sudah sharing malam hari ini. Stay safe and healthy buat teman-teman semua. Jangan lupa stay social distancing but digitally connected. Saya Amira Hasan dan, e dan Mbak Erika dan segenap tim Iqra Undur diri. Terima kasih teman-teman uh, semua. Sampai jumpa. Salam malam. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.